Halo. Halo. halo, halo, selamat malam. Halo, selamat selamat pagi. Selamat pagi. Halo, wow, selamat pagi. Iya, dari kemarin main pagi mulu. soalnya nih rasanya main Iya, lagi tidur sudah mulai normal Iya, selamat Soalnya kemarin uh, kan, bikin pagi tidur ya. normal, udah menarik nih, kan juga, udah gak pagi aja lah, pagi, pagi, <laughs> bikin pagi, lah memang botak kan dari kemarin. nah inilah kadang gak update. Kemarin ditutup Ay, ya. abisnya Penyakit. Nah, oh jujur aja nih sekarang ada penyakit. Cancer okay, yang seri ada di sini nih. Gua mau nanya, siapa yang sekarang udah punya tas Liverpool? ibu beli itu apa? Buah gua gua. beli itu apa? Kan koleksi. punya, Kak, tas Liverpool Bang Pain lagi. Udah dong. Udah lah. Udah lah punya semua kita. Iya. Tapi udah 30 Udah punya tas Liverpool ya? Halo ya udah, loh. <laughs> udah udah udah udah punya udah punya, punya. ini lagi pada serius banget ya, ya. Ya. Ya. game pertama ya tapi ah, hari ini akan menjadi hari terakhir untuk menentukan ya. yang bisa berangkat ke Bali nih mungkin gua nanya timbul Sky Sky yang kemarin kayaknya pede banget oh. dengan timnya. hari ini gas lagi gak, Sky hari ini kita udah nemuin strategi baru jadi dari coach sudah sudah nyiapin player baru ya bakal ada player baru nanti layar layar ada player baru terbaru roster baru, baru. baru. Oh, oke okay. ini mau oh, iya sih hai? yang ada, yang diganti siapa mas Kai mungkin lu dong adalah Itu pokoknya sky. nanti biar surprise gitu. Oh, Oke okay, biar surprise. Oh, dia surprise. surprise. Dia gue dia. diganti. Itu kalau sky, kita geser nih ke gea yang berulang kali WWCD. dia ini sekarang yang dimainin ini bukan pilot nih, yang dimainin beneran Irangelnya. Lebih siapkah harusnya? Siap, gak siap, <laughs> siap, gak siap siap aja siap, dah? Siap siap aja dah? Siap siap aja ya. dah? Ya. Tapi masih, masih dengan full squad yang kemarin masih tetap dengan Dione. Masih. Masih. Nah, ini yang lain juga harus waspada nih. Dion main di Ranger. Udah biasa dong. Betul, betul. Apalagi di game pertama juga mereka main bagus banget mm. kan. Oke, okay, itu dari Gea. Mungkin ke Jacques kali yeah. ya. Yeah. Jack West, mm. Kemarin saat wawancara terakhir pas gua tugas, lu bilang banyak ditabrak nih. Nah, Udah dapat kan nih formula biar enggak kena tabrak lagi daripada lawan-lawan yang lain nih. Minta cupao cabut aja pau, jangan tabrak mau patra lah pau. Jangan tabrak mau patra. 15 16 bisa sempit kayak 1 2 itu. <Sanyebabkan> kami berharap nah, sekarang lah ya kan udah kasih iya, tahu tuh tempatnya yeah, yeah. nah, ya, nah, di mana harusnya siapa yang nabrak kalau karena tidak tahu mana mana aman. baik-baik nggak sengaja aja kemarin nggak tahu Bu. oh nggak sengaja dan kita putus sekarang rencananya satu match tiga puluh poin kalau mau juara satu match tiga puluh poin rencana yang super wah gue kecil juga berarti lima belas elimination kalau chicken ya lima belas elimination oke oke coach Jungs nih gue juga penasaran nih ya. tim adek-adek kemarin sempet dapat chicken dengan elimination terbanyak Hari ini pede nggak coach untuk dapat lagi hasil tersebut. Abang-abang <tos> <tos> udah -abang, ganti nama. S3 belum lihat. Esternya belum tahu ya. Ganti nama udah, udah itu tim abang-abang ya? udah bapak jangan adik-adik. Ada apa sebenarnya? adiknya keluar semua ini. adik adik jadi abang Cok. adik-adik lagi ya. abang Oke, kalau gitu kita udah dikabarin akan sungguh ke game yang pertama sekali lagi kami mengucapkan good luck, have fun, pokoknya kita doakan yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih para influencer sekalian. Sama -sama. Terima kasih, bye bye. Yang ya, aku keluarin kodamku ya, ini ya, jangan asli, panggil raisan ini, di tolong, ajin orang ngabangan. Abang Oke, ada e, ada abang. abang <laughs> <Dibi> kurang angkat jadi <laughs> abang abangan Jadi kurang angkat. Ini ya guys ya nomor dua. Abi dulu bantu aku bisa satu match terakhir. Huh? <laughs>